Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat bertemu kembali Kali ini saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ya Rabbi Belovolpi Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya Dan jangan lupa di-share biar Bahasa banget bikin videonya Nah langsung aja kita mulai Ya Habibal Kolbi untuk anda Ya Habibah Ta chết Yang nyata Hidup bahagia Jangan Terima kasih, semoga terhibur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh